Mas, ya, kan? ini ramah, Pak. madu loh ini kan. Ah, kira Tapi sedap gula. gula. Gula, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah merupakan uh, nira daripada uh, pukul nipah Yang hanya ada di kampung lanas kemanis Daripada nira ini dia akan menjadi kepada, uh, pada gula nipah Dan gula nipah ini juga adalah merupakan uh, gula nipah original Yang diperbuat daripada uh, nira ini dan akan dihasilkan menjadi kue cincin ya. Dia akan menjadi hasil kepada salah satu hasil produk yaitu yakni kue cincin. Selain daripada itu dia juga boleh dibuat untuk uh, penyaram. Uh, penyaram adalah makanan tradisional masyarakat Brunei di Manis. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar kalau mau mencari uh, nira dan kui cincin original, datanglah ke Kimanis. Okay, terima kasih. Okey. Beliau ditemui selepas program sepakat at Community peningkatan daerah Papar di Dewan Terbuka Pekan Kimanis pada Rabu baru-baru ini. Antara pengisian lain dalam program ini adalah pameran daripada peserta iung daerah Papar serta ceramah daripada jabatan kesihatan daerah Papar serta iung. Daerah Papar Turut hadir BPM N30 Pengawan Tuan Haji Yusuf Midit Pegawai Penerangan Daerah Papar Saman Sibu Pemimpin dan Masyarakat Setempat